Selanjutnya Ulun minta saksikan berataan yang hadir khususnya pada malam hari ini Atas pemberian nama anak Ulun Bibinian Yang mana bila Ulun sambatkan narangnya Minta doanya dengan ucapan Barakallahu laki Mudah-mudahan Allah memberkahi akan engkau Wahai seorang anak Wa'udzubillah -an. Bismillahirrahmanirrahim Ya binti inni semai bima semakinlah Taala az, al-azwa jalla bismi aisyah khaira binti Muhammad sahdiyano berkata Ya binti inni semai tuki bima semakinlah Taala bismi Ashwa Khaira binti Muhammad sahdianur berapa Allah laki bayang aku berikan nama kepada engkau dengan nama Ashwa Khaira binti Muhammad sahdianur berapa Allah laki ala hadith niatul salihah al-fatiha bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا واختم بالصالح اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب والحمد لله